Saya ini kan orang dari kafir jadi tahu persis mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Hah? Protestan dari Stuttgart bantuannya, Katolik dari Roma, Pantekosta, Betel, gereja Pantekosta, aliran-aliran Pantekosta, dia berdananya dari Betel, Pinguistraat, Nederland, kumpul semua dana itu dulu saya masih ingat ada yang almarhum namanya yang suka suka ke gereja itu tapi sudah udah disiksa sekarang dikubur tetap masuk surga tapi benjol-benjol nurkolis majid itu orang-orang yang suka suka bergaul dengan k Ka? kapir yang suka suka puji kapir nah ini yang tantang Ustadz Somad ini memang dia ceramah bukan di dalam masjid dia ceramah di dalam gereja Siapa lagi? Ini tuh memang asli pemakan kotoran kapir. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Indah lillahi. Eh? Saya tinggalkan itu eh. Gaji yang sangat besar dari Jerman, saya tinggalkan. Fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lengkap. Kemana-mana. Pantofel, pakai sepatu, jas, All England. Semuanya serba mahal. Sekarang saya ke sana kemahari cuma dengan apa ini? Apa, ini? Uh, apa? Gamis. gamis di tanah abang 70 ribu, 75 ribu gak apa-apa gak apa-apa bangga saya bangga dulu saya masih pendeta lihat orang islam pakai sorban begini taplak meja dari mana dia pakai kurang ajar betul bajingan betul saya dulu eh? orang pakai baju gamis begini ini kain pintu dari mana? begitu saya masuk islam alhamdulillah yang saya katakan taplak meja saya pakai, yang saya katakan kain pintu pun saya pakai. Bukan karena umat Islam yang berbisik di telinga saya, eh, kalau tidak masuk Islam, kau masuk neraka. Enggak. Karena di Kristen juga meyakini, surga itu, masuk surga itu hanya percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16, itu dasar pengakuan kuat sekali orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, kasih Allah, dia mengucapkan Allah tanpa lam tasjid. Jadi dia mengucapkan Allah. Dia pukul rata secara versi versius badudu. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Ah. Supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayatnya masih saya hafal. Jadi orang Kristen itu mendasarkan pengetahuan keselamatan mereka terhadap ketuhanan pada diri manusia Yesus. Dan tidak mudah merobohkan benteng itu. Sama dengan orang bilang begini, ada satu waktu saya di masjid, ada mu'alaf yang memberikan kesaksian, nggak usah, nggak usah, Pak. Masuk angin saya nanti biarlah ya, bagus kalau berkeringat. ada seorang mualaf di masjid di Jakarta saya kebetulan mampir sholat saya lihat ada mualaf memberikan tausyiyah di masjid testimoni dia berikan kesaksian dan dia katakan saya masuk Islam karena saya tidak percaya dengan argumen Yesus yang disalib kalau dia Tuhan kenapa dia tersalib? Itu yang membuat saya masuk Islam. Ini argumen ini kalau ketemu pendeta-pendeta yang kaliber, ini argumen masih bisa dibalik oleh pendeta dan saya sekolah barang itu sampai doktor. Kalau ada orang Islam bertanya kepada pendeta, kenapa kalau dia Tuhan dia tergantung di kayu salib? Pendeta kaliber kalau dia memang hebat dia akan jawab, yang kami umat Kristen imani bukan Ketuhanan yang ada pada manusia Yesus, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesus. Jadi argumen itu masih bisa dibantah oleh orang-orang kafir di luar sana, oleh orang kristen. Bahkan sampai kita umat Islam ini setuju. Asumsi kita kalau Isa itu adalah Yesus. Begitu kan, Bosan? Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus agama Yahudi adalah Taurat kitabnya agama Kristen, Injil ini yang melekat dalam pengetahuan kita makanya pemerintah yang tidak mengerti ilmu teologi bahkan ada kiai-kiai atau ustad-ustad yang tidak memahami ilmu teologi baik teologi Islam maupun teologi Kristen dia mengatakan bahwa agama Kristen, Hindu, agama Kristen, Yahudi, dan Islam adalah agama Samawi. Ini kalau munafik dengan munafik sudah bertemu, habis. Umat jadi sesat. Katanya, ada tiga agama yang bersumber dari Ibrahim. Kebetulan kita ini masih dalam posisi, kalau nggak salah sekarang ini tanggal 28 Zulhijjah jadi masih dalam posisi teladan daripada kesempurnaan tauhid. Napak tilas dasar fondasi keimanan tauhid Ibrahim. Bahkan, berdakwah di depan umat seluruh masyarakat Indonesia, ustadz yang terkenal mengatakan tiga agama yang bersumber dari agama. Ibrahim yang pertama katanya Kristen yang kedua Yahudi yang ketiga Islam nah, ini orang-orang yang buta teologi dia katakan tiga agama yang bersumber dari Ibrahim Yahudi, Kristen, dan Islam Yahudi kitabnya Taurat Kristen kitabnya Injil Islam kitabnya Al-Quran Al jadi seolah-olah Al-Quran itu beda dengan Injil Al-Quran itu beda dengan Taurat sekarang tinggal tinggal timbul pertanyaan bahkan di Youtube ada debat mu'alaf dan murtadin satu bukan ahli Islam satu juga bukan ahli Kristen jadi mereka berdebat saling mengungguli agama mereka ini bukan debat dialog teologis tapi ini dialog apologetik Orang mengatakan Dakir Naik adalah seorang kristolog. Keras. Zakir Naik bukan kristolog. Zakir Naik adalah seorang Apologet. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan. Bukan eksklus. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan di atas keyakinan orang lain. Itu yang disebut dengan ilmu apologetika. Jadi kalau Zakir Naik bukan Kristolog, karena Zakir Naik tidak pernah menempuh pendidikan teologi Kristen. Jadi tidak cocok kalau disebut sebagai seorang Kristolog. Kutipan-kutipan ayat yang dari Bible diambil oleh Zakir Naik dibandingkan dengan Bible dengan Quran holy Quran, lalu dia padukan. Dia lihat perbedaan yang begitu jauh antara langit dan bumi. Nah, ini bukan Kristolog, ini perbandingan. Kalau di Kristen disebut dengan Solas Scripture, Solas Scripture bahwa kebenaran itu bermula dari teori. Nah, kalau di Islam disebut dengan Epopalopsis atau Wah, Wahyu. Dibuktikan di antara kedua kitab ini ekseleji, etika, logika, estetika. Ini saya agak menjelaskan ilmiah sedikit. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana konsumsi orang Muhammadiyah. Mengukur benarnya suatu agama itu tidak berdasarkan pada asumsi atau keyakinan yang melekat pada seseorang. Tingkat fanatisme. Oh, saya fanatis beragama Kristen. Kenapa kau fanatis? Karena dari silsilah keturunan saya memang Kristen. Dan saya fanatis terhadap agama Kristen. Fanatis boleh fanatis, ada istilah kita di Indonesia. Jangan fanatis buta, fanatis tapi luas. Beberapa hari ini kan saya ceramah. Saya mengatakan saya siap mati di jalan Allah. Karena melihat situasi politik dia begini, memang harus ada ustadz yang berani berhadapan dengan kematian. Itu bukan asumsi. Bukan asumsi. Karena sudah membaca banyak sekali janji-janji di dalam Al-Quran. Al Dan sudah terbukti berdasarkan apa? Fakta historik. Nah, ini disebut dengan ilmu ekselajji etika, logika, estetika mengukur salah dan benarnya suatu agama, harus melandaskan pada pengakuan eksologi benar tidaknya suatu agama bukan dari perasaan, bukan dari asumsi sama dengan orang masuk Islam dia masuk Islam bukan kerana dia bermimpi, bukan dijelaskan begitu jelas oleh Allah lakat ansalna ayatin mubaynatin kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan barulah yahdi ila suratim mustaqim. barulah setelah paham dengan ayat ayat yang diturunkan, dijelaskan secara sistematis kontekstualis, teologis, dan rasional jadi perpaduan antara serata tingkatan-tingkatan keilmuan inilah yang mendorong jiwa manusia yakin, berdasarkan apa? fakta Begini, kalau terlalu berat saya sederhanakan. Semua argumen-argumen teori Bible Kristen. Tidak pernah ada footnote. Tidak pernah ada catatan kaki. Kalau di Islam lengkap. Mengapa ayat ini turun? Karena pada waktu itu terjadi sebuah perkara historik. Terjadi suatu peristiwa saja. Sejarah. Yang kita kenal dengan Asbabun. Rujur. Jadi orang masuk Islam tidak semarang. Orang masuk Islam, ibarat seseorang, bak seseorang, diwisudahkan pada tingkat strata satu. Jadi kalau ada orang masuk Islam, tanya, mana, bukan desis Pak, mana skripsi? Mana skripsimu, mana argumenmu, sehingga kau yakin dengan Islam? Enggak saya masuk Islam Karena tadi malam saya bermimpi Ketemu Nabi Muhammad Orangnya gagah Ini kalau saya dengar Tambah lagi Abu Nawas Di dalam Islam Tapi kalau dia mengatakan Saya masuk Islam Bukan karena rayuan Karena memang tidak ada orang masuk Islam itu Dirayu Semua Muhtadin Orang-orang yang mendapat petunjuk di benua Amerika, di benua Eropa, bahkan di Indonesia. Kompetensinya, keilmuannya di atas rata-rata. Mereka masuk Islam karena keilmuan yang mereka pelajari, kompetensi spesialisasi ilmu yang mereka tempuh dan mereka miliki. Ternyata mereka lihat di dalam Al-Quran, Oh ada. Nah, ini bagian daripada logika. Bukan logika manusia benar tidak hanya suatu agama bergantung kepada logika kitab suci. Apakah betul? Bible itu adalah Injil. Apakah betul? Kitab suci Yahudi adalah Taurat. Barulah kita pulang, comeback to historis. Kita kembali kepada sejarah, melihat ke belakang. Apakah betul kitab sucinya orang Yahudi adalah Taurat? Apakah betul kitab sucinya orang Kristen adalah Injil? Itu yang kita kejar. Di mana peristiwa Injil terjadi? Di mana peristiwa Taurat terjadi? Jangan pernah ibu bapak bayangkan bahwa Taurat itu adalah buku seperti ini. Dan jangan pernah ibu bapak bayangkan bahwa Injil itu, kitab, karena menyebut kitab, identik dengan buku. Salah. Sampai para arkeolog, ahli sejarah, mereka sudah mencari, masuk ke dalam gua komran. Tempat ditemukannya, manuskrip, naskah-naskah, hingga sampai hari ini yang disebut dengan, The Dead Sea Scrolls gulungan, naskah, laut mati, ustaz tahu gak, mengapa menggunakan kata laut mati saya 4 tahun lebih belajar di Yerusalem, Seberot mencari tahu dalam program studi doktoral magister dan doktoral saya dengan dosen pembimbing saya namanya Profesor Dr. Willy Loloang konon beliau mati di Manado orang Manado berdarah Belanda dosen pembimbing saya kami menyusuri sampai ke pinggiran sungai Yarden. Kami masuk ke sampai ke pinggiran Koptik. 100 mil sebelah utara dari Yerusalem, Mesir. Kami datangi, kami cari tahu di mana Gospel, the gospel, di mana Injil. Kata orang Yahudi, disimpan di dalam laut mati. Tahu laut mati? Kita lempar sesuatu benda di atas laut mati, benda yang berat. Atau manusia yang tidak bisa berenang. Kita lempar di tengah laut mati. Orang tidak akan tenggelam, karena kadar garamnya tinggi, Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam dasar laut. Apa betul itu? Kata profesor, profesor saya, dosen pimpin saya. Jangankan kita orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Harus sistematis, harus sistematis. karena ustaz-ustaz, orang Kristen bahkan pendeta-pendeta di luar sana mereka menganggap kitab yang mereka pegang itu The Gospel, Injil ambil kitab suci Kristen, lihat di depannya kalau ada Injil kalau kita cetakan-cetakan cetakan Quran, ditulis Holy Quran Quran ditulis Holy Quran Wahyu, footnotenya begitu kita buka ayat-ayatnya, ada footnote di bawah catatan-catatan kaki membenarkan sebuah perkara historik Membenarkan sebuah sejarah, no history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada ilmu. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. No history, no truth, tidak ada sejarah, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Teori dan tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Percaturan logika di atas kemampuan logika tersusunlah kata membentuk kalimat kalimat menjadi alinea alinea menjadi bab bab menjadi sebuah kitab yang kita sebut sekarang bu. buku. Tapi dulu bukan buku. Torot itu dalam kebenaran sejarah torot itu adalah dua loh batu yang kembar yang diberikan Allah Taala kepada Musa di Bukit Tursina. Eh Musa. Aku berikan kepadamu taurat ini atau itu muhat ini atau itu ummata Muhammadin nur aini kaila yadruhum julmatani Musa bertanya, bertanya mana nur ya rabbi cahaya apa itu ya tuhanku nur quran wa nur Ramadan wa ma zulmatani ya rabbi zulmatul kubri wal yaumal kiamati Jadi ketika Allah berikan Taurat kepada Musa di Gunung Thursina bukit Thursina Allah nubuahkan, Allah berfirman, Allah katakan dari semak-semak. karenanya dua nabi yang face to face dengan pencipta, hanya dua nabi yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robul Alamin, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah berikan taurat, rimus, Musa taurat, Dua loh batu kembar, Five and five. Yang disebut dalam studi teologi Kristen. The Ten Commandments. Sepuluh perintah. Tuhan kepada Bani Biadab, Bani Is, Israel. Saya tidak hubungkan Israel dengan Yahudi yang sekarang. Karena Yahudi yang ada saat ini, gennya sama dengan orang Arab. Yahudi yang ada sekarang ini, itu asimilasi antara Arab Arabian dan Romawi. Yahudi yang ada sekarang ini bukan, bukan asli keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim yang asli, siang malam berdiam di Mekah. Namun walaupun demikian, para ahli termasuk Lenz Steiner, seorang Yahudi yang kulo golong, ahli golongan darah. Memang Yahudi ini lebih kelebihannya apa? Hampir 12% piala Nobel di dunia baik dalam ilmu matematika, fisika. Hanya mengaris garis lurus utara ke timur apa utara ke barat. Selatan ke apa? Timur ke barat, selatan ke utara. Orang bisa menginjak kaki di bulan teori Yahudi Albert Einstein nah, Lane Steiner ini adalah ahli golongan darah, kalau tidak ada Yahudi, kita nggak tahu mana bapak kita, mana ibu kita ilmu genetik tidak ada silsilah yang identik dengan Yahudi dan Kristen kalau kita bicara tentang peristiwa silsila parana Nabi oh saya sekolah ke sana dulu, saya mengerti dulu di Israel saya lihat bagaimana orang Yahudi beribadah orang ada Ustadz di Jakarta mengatakan tempat peribadatan Yahudi namanya Sinagoge ini Ustadz saya meluruskan tempat ibadah orang Yahudi bukan Sinagoge tempat ibadah Yahudi adalah Bet-Tepilah Dewan Parlemen Yahudi namanya Beit Knesset, rumah-rumah studi Yahudi namanya Beit Hamidros. Kalau kita Hamidros itu adalah Madrasah sekolah, sama dengan Yahudi memiliki banyak sinonimisasi dalam semua kosakata. coba ya Kita umat Islam mengucapkan La ilaha illallah. Kulhu allahu ahad, kulhu allahu ahad, ahad, esah, tunggal, satu. Bagaimana dengan agama Yahudi? Agama Yahudi namanya Yudaisme. Ikrar, credo, pengakuan, syahadat mereka menyebutkan Semah Israel, Yahweh eluhenu, Yahweh ehad, ehad, ahad, sama pernah dengar Perdana Menteri Ehud Olmer Ehud itu diidentikan kepada manusia yang dilahirkan anak semata wayang orang Yahudi kalau punya anak satu namanya Ehud setelah Benyamin Netanyahu baru ada Perdana Menteri Ishak Rabim. setelah dibunuh pengawal pribadinya Benyamin Netanyahu kemudian Ehud Olmer anak tunggal, anak salah satunya Nah, kalau kita merujuk pada rentetan sejarah ini, ketika Allah berikan Taurat kepada Musa, lalu Allah katakan, Wahai Musa, ini atau itu umat Muhammadin. Dengar, wahai kata Allah, dengar saya, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Maka Musa bertanya, Manur aini ya Rabbi. Manur aini ya Rabbi. Cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Taala, nurul Quran wa nuru Ramadan. Wa majul mata ya Rabbi? Dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal kiamat. Ketika Allah berfirman kepada Musa tentang umat Muhammadin, tentang datangnya umat Muhammad. Apakah Rasulullah sudah ada sebagai nabi pada waktu itu? Jangankan nabi, lahir pun belum. Supaya lebih dekat pemah pemahaman ini secara teologis kalau debat dengan kafir-kafir, makanya saya nggak pernah tanggapi di YouTube itu, Pak. Karena di dunjangan Indonesia, di dunia ini nggak ada kelas. Saya sekolah di sana dan tahu persis kalau Ustaz Somad lama di Maroko, saya lama di bangsa biadab sana. Saya ambil supaya lebih dekat lagi di dalam Quran surah Asaf ayat yang ke-6. Wahid sekolah Isabnu ya bani Israel, ini Rasulillai ilaiku Musadi Kolima. Bayi naya daya minat Taurat, wam Basirom. B. Rasil Yati mimbarisme. Ahmad. Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, risalah, informasi tentang datangnya Ahmad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah sudah ada atau belum pada waktu itu? Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuat. Qola ini Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Saya ini kata Isa, hamba Allah. Allah ataniyal kitab, memberi aku kitab. Give me Bible, give me gospel. Memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyya. The messengers of prophets dan mengutus aku sebagai nabi. Bukan sebagai Tuhan. Jokowi berangkat ke Korea Selatan dua minggu. Dua minggu. Waktu Jokowi berada di Korea Selatan, istana negara kosong atau ada Jokowi? Pada waktu dia pergi ke Korea Selatan, berarti istana kosong. Yang dimaksud dengan teologi sungsang, teologi sesat, teologi berbohong, teologi menipu, itu yang dilakukan Kristen. Katanya, Tuhan sudah turun dalam bentuk dan rupa manu ini kok saya kasih contoh jangan jauh-jauh, kopi ini kopi dari beberapa campuran tapi kalau kopi yang sebenarnya bukan ini kopi yang sebenarnya itu ada di kebun dan dia punya buah, robusta arabica dan lain sebagainya sesuai dengan para ahli yang akan meneliti kopi, berarti biji-bijian kopi tapi kenapa ini sebut kopi sama dengan kita menawarkan orang datang ke rumah kita orang yang dari Eropa kita nggak mungkin mengatakan dalam etika bahasa inggris kan kalau suruh minum please drink itu bahasa drink please drink itu kepada anak kecil ataupun kepada he, hewan tapi kalau ada tamu yang kita hormati maka kita akan enjoy your coffee enjoy your tea enjoy your meal Silakan kau nikmati kopi silakan kau nikmati teh silakan kau nikmati enjoy your flight dibat di penerbangan bersenang-senanglah dan ketika kopi ini sudah dicampur sama dengan etika bahasa dalam Bible dalam kitab karena kesulitan mencari data-data historik kesulitan mencari data, -data sejarah akhirnya muncul ahli-ahli filsafat pada abad pertengahan Nabi Isa sudah diangkat kurang lebih 200 tahun datang ahli-ahli filsafat Matius, Markus, Yohanes oh yang dipimpin oleh satu ahli filsuf doktor di bidang hukum Romawi. Lahir pada tanggal 2 Masehi. Menempuh pendidikan filsafat, doktoral. Bahkan dia pernah 10 tahun di tanah Arab. Dia katanya mengaku mendapat ilham. Dialah yang mengejar semua pengikut Nabi Isa. dieksekusi eksekusi mati tanpa melalui pengadilan Romawi dengan cara apa? disalibkan 6.5 sebelum masehi Romawi sudah menduduki urus salib Romawi sudah menduduki urus salib atau orang awam menyebutnya Yerusalem jangan berpikir bahwa Ustadz Yayang selama ini nggak pernah menyampaikan kalau saya sampaikan berat saya enggak mau tuh sampaikan Matius mengatakan begini, itu kan teori bohong semua. Kenapa kita ikuti jadi pikiran tolol kita. Makanya bukan teologi tololo. Bukan teologi, Theos and Logos. Artinya bahasa Yunani-nya Theos Tuhan, Logos kata-kata firman Allah. Jadi bukan teologi, yang betul adalah tololo. Tolologia. Saya begini keras. Ceramah ke sana kemari orang Kristen nggak lapor saya ke pengadilan. Coba lapor. Coba lapor saya, mah baru dokter saya akan muncul. Kalau cuma di masjid kan nggak usahlah sok sombong. Banyak orang Islam pintar lebih pintar saya, nggak usah. Ini Islam ini datanya akurat, Quran referensi hadis, hadis pembenaran Quran. Jadi nggak bisa main-main dalam Islam. Kalau di Kristen omong kosong hari Minggu pagi dengarlah Firman Tuhan. Ah Firman Tuhan apa? Saya bikin kok. Palsu semua nih, omong kosong, tidak ada yang betul, palsu. Lapor saja, coba lapor, orang Kristen lapor. lapor. Oh nggak berani lapor. Ahok cuma satu ayat Al-Maida, dikurung, nih ribuan ayat. Bagaimana saya tidak tahu? Saya di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Tuhan, bukan firman Tuhan, firman saya, Yahya dan teman-teman yang muat. Kacau Kacauannya... siapa yang murtad dari Islam tuh? Siapa? Ih, iya. oh, sudah dianggap. Dari argumen dia, apa? argumen dia, argumen keliru. Jadi rujukan, tolok ukurnya adalah kitab yang palsu, bukan Injil. Kalau Injil berarti dalam silsilah Nabi, kalau kitab Kristen Injil berarti dalam silsilah Nabi dan dibenarkan oleh rukun iman, rukun Islam, bukan rukun ini bukan rukun Islam, rukun iman berarti yang ketiga itu dihapus beriman kepada nabi-nabi dan Rasul mengapa nabi dan Rasul? karena jumlah nabi dalam Islam ada 124 ribu di dalamnya termasuk 25 roh Rasul Rasul sudah pasti nabi nabi belum tentu roh Rasul ah, jadi ketika turun silsilah itu ada yang ke-24 yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Nabi kita Muhammad SAW adalah tadi Asaf 61 Nabi Isa yang bernubuat, Nabi Isa yang berinformasi, Nabi Isa yang merisalahkan melalui kata-kata yang difirmankan Allah kepadanya. Karena Isa itu Isa putu Maryam, rohulillahi wa kalimatullah. Isa itu adalah Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Datang ke dalam dunia dengan cara yang spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan posisi ini masih sama dengan kafir Kristen Kristen juga percaya bahwa dia lahir, Maria mengandung tanpa melalui proses bio, biologis masih sama antara Bible dan Quran. masih sama tapi ketika dia tumbuh Kristen Tuhan kan posisi daripada orang Islam tetap menjadi nah. di Bekasi ada di Youtube tuh pendeta Advent bertanya kepada Jakin Naik Apakah you percaya Yesus adalah Isa? Kalau saya jadi jakin naik sebagai ahli teologi, saya katakan, Yesus your God, and uh, Isa al-Masih, my prophet. Selesai persoalan itu, tapi jakin naik agak naik pitam. Kesulitan membedakan antara Yesus dengan I, Isa. Contoh yang sangat sederhana, secara gamblang, secara simple, logic dengan logika sederhana mengetahui seseorang benar atau tidak, kita kembali kepada sejarah, studi apa? Antropologi linguistik. Belajar antropologi linguistik, budaya dan bahasa, bapak tanya bertemu orang, berkenalan, tinggal di Riau, Bambang. Berkenalan, nama, Syahrul. Berkenalan, nama, Mulyono. Secara antropologi, Mulyono identik dengan, walaupun ada di, nah, antara Yesus, Isa Jesus Mesias dikaji secara istri begitu kalau debat teologis makanya saya tidak mau tanggapi argumen Kristen terhadap saya, karena saya tahu mentah semua saya tidak suka berdebat di atas teori, apalagi teori alegoris boleh debat teori, tapi teori historik, sistematis, teologis dan rasionalis baru saya turun debat, dan lawan tanding saya Bukan pendeta-pendeta di gereja ini yang dari Amerika sana turun kemari. Bangga, Ibu Bapak. Bangga, insya Allah. Bangga kalau dapat ustadz begini. Bangga. Bukan seperti yang lain-lain, cuma bicara amplop ceramah. Kalau di tidak dikasih amplop merajuk. Maaf Pak, ustadz. Itu orang kalian bikin rusak nih. Ustadz-ustadz -ustad punya pikiran. Dia lihat-lihat ustadz Somad kesana kemari diundang. Makanya tuli Jawa sana itu antara dukun yang kiai beda-beda tipis. Jamaah juga mau percaya, apalagi ibu-ibu tuh. Suka-suka percaya. Betul, Bu. Guntur Bumi panggil ustad, Maulana dipanggil Ustadz Di Makkah Madinah orang dipanggil Al ustad Al Mukarram wal Muhtaram, doktor ke atas. Di Indonesia itu selalu murah. Kritis dong. Makanya kenapa saya? Ceramah di Muhammad Muhammadiyah begini, polarisasi ceramah saya, argumen ilmiah. Cari tahu kenapa namanya berubah menjadi Jesus? Musa jadi Moses. Ibrahim jadi Abraham. Dalam bahasa asli penyebutan di mana Isa dilahirkan, namanya bukan Jesus. Namanya bukan Isa. Di Bethlehem Betel Baitlam Baitlam atau kita sebut Bethlehem Bethlehem saya tadi menyebut Urusalim Urusalim adalah Yerusalem karena penulisan abjad Ibrani level Hebrew dia tidak menggunakan vowel semuanya konsonan alef bet gimel dalet he waw sain Ket, tet yod kaf lamet mem nun samek ayin peshadey qof reshim to kanan ke kiri penulisan abjad ibrani menggunakan konsonan huruf mati kalau kita di islam huruf gundul tak ada baris makanya Kiai ini jawab pernah heran saya bisa baca yang gundul kok ustadz tahu baca yang ini? iya karena ini sama dengan level ibrani jadi cepat ada level ibrani tanpa baris dia hanya menggunakan simbol nah bahasa itu ustadz tidak dipakai dalam pergaulan hari-hari orang Yahudi. Karena konsumsi bahasa ibu orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bahasa hari-hari bertemu. Dia pakai, dia menggunakan speak Arabic. Dia menggunakan bahasa Arab. Yahudi dengan Arab ini periksa sama. Sama. Yahudi Arab ini sama. Jadi kalau dia hajar tuh Afghani. Apa? Sorry. Dia hantam Palestina. Itu perang saudara mereka. Enteng apa ini Indonesia ribut mau ke sana bawa parang. Orang sama-sama mereka satu gen dar silsilah Ibrahim. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, ahli kitab, ahli Taurat, pendeta-pendeta, apa yang disebut dulu, imam, rabi-rabi, pendeta dalam istilah Yahudi tur rabi, dia nggak menggunakan, dia nggak uh, baiknya tidak tebal, rabi, ya, rabi. Jadi ketika datang di situ, mereka protes. Ada anak muda di Mekah dari kecil disaksikan oleh Bukhairah Bukhairah dan Warqab bin pamannya Siti Hadijah, adalah ahli kitab, konon pendeta Yahudi yang mentranslate Taurat ke dalam bahasa A, Arab. Dulu bukan Arab, Aramik, Aram. Karena dari Palestina itu negeri kelahiran Ibrahim Alaihissalam. Allah perintahkan Ibrahim tinggalkanlah negerimu, pergilah kamu ke lembah Makkah yang tandus dan dan gersang. Kenapa Ibrahim diperintahkan ke Makkah dan tandus dan gersang? Karena orang Yahudi tidak mau mengakui agama Islam. Yahudi itu suka hurah-hura. -hura. Yahudi itu enggak mau diatur dengan tata tertib ibadah. Memang dari nenek moyangnya kepala batu. Nah, keturunan asli Ibrahim inilah yang kemudian setelah dia mengembara ke lembah Makanan dan Gersang, lahirlah dari silsilah istri keduanya bernama Hajar atau dalam di Kristen kita bisa disebut dengan Hagar, Habil, Habil, Habil, Habil, anak anak Nabi Adam, Nuh, Kain disebut dengan kalau kita Hobil dan Habil, kalau dia kain dan Habel, itulah Perjanjian Lama, Old Testament. Jadi, kami pendetai, saya waktu pendeta dulu menempuh pendidikan di sana, ada studi yang disebut dengan introduction. Introduction sudah Old Testament, pengantar kepada Perjanjian Lama karena Bible itu dibelah dua: dua Perjanjian, Old Testament and New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian. Baru. baru. Itu bukan Injil. Sudah terperangkap kita kepada kebodohan lalu menganggap semua agama sama. Nuril pidato dia di dalam gereja, mukanya di YouTube. Ini ada-ada yang mudah muda buka ada. Nuril pidato di dalam gereja. Kiai Gondrong dari Jawa. Dia bilang, Yahweh, Yahweh alaihim, tidak ada alaihim. L Perkumpulan dewa-dewa Yahudi dulu disebut dengan Pantheon, El Pantheon, bukan El, bukan Alaihim, Elohim. Dia pikir di Indonesia ini nggak ada ahli sejarah bahasa bahasa Ibrani ada, ada, ada yang memang ahli dalam bahasa Ibrani. Kalau Ustadz Somad ahli bahasa Arab, kalau bahasa Yahudi sini serahkan kemari. alaihim, tidak ada alaihim tidak ada penulisan formalnya eh, lam memnun sama, kita di hijaya juga memnun, mimnun, sama alef, bet, gimel, dalet, hewaw, sayin, ketet, iot, kaf, lamet, nun lamet, lam kalau kita lam, lam tasjid lam alif sama, lamet penulisannya hampir sama, abjadnya, dari kanan ke kiri Makanya dulu anak saya baru masuk Islam, pergi ke sekolah. Disuruh ibu guru bawa Al-Quran, dia bawa kitab bahasa Ibrani. Ibu guru bilang, ini bukan bahasa Arab. Dia pulang ke rumah, Pak. Ibu guru bilang, katanya bawa Al-Quran. Kau bawa apa tadi? Bukunya papa Itu bukan Al-Quran. Itu bahasa Ibrani. <laughs> Hampir sama. Suruh Nuril belajar ke rumah saya lah. Masih ada itu. Naskah, menu skripnya Banyak. sakit hati, karena pikiran berdakwah cuma amplop dia lihat ustaz somat sana kemari, cemburu dia, makanya jadi ustaz itu jangan pakai pakai amplop lah jangan bikin amplop, pikir cerdaskan ini umat, supaya umat bangga dengan Islam fanatisnya luas ada yang coba, dia argumennya tidak putus nah itu kalau datang ke sini cuma, batuk pun diatur assalamualaikum sudah ketahuan manusia-manusia tidak jujur di hadapan jamaah jamaah yang kita cari ini adalah pengakuan para da'i-dai yang jujur supaya negara jadi baik, insya Allah Islam makin jaya makin jaya, baik, coba kita berkelahi sekarang, diadu domba apa yang terjadi di Lombok? saya dapat wa apa yang terjadi di Lombok sekarang? saudara-saudara kita di Lombok dimurtadkan oleh kelompok Kristen Upaya pendangkalan akidah dan upaya kristani. Pemuda, et, 2019, ganti presiden. Lempar-lemparan di bandara Riau. Di Batam juga begitu. Eh, dia bermain di sini, daerah lain dia buat yang lain lagi. Kita sibuk berkelahi, dia sibuk murtadkan surat-surat kita. Yang lagi ditimpa musibah. musibah musibah ini kenapa Ustadz, beda dengan yang lain tiap hari ada tiap hari ada ini ada musibah, ada musibah, tiap hari gempa digoyang, goyang, goyang, goyang, terus dosa satu orang dosa satu orang dosa satu bajingan Allah kalau hukum, begitu sejarahnya begitu, kaum Lut, kaum Uhud, kaum apa? kaum apa Ustadz yang dijatuhkan apa itu? Apa itu kaum 'ad dibakar Nabi Lut, satu kota dibakar Sodom dan Gomora. Satu saja perbuatan mereka, satu orang benar berbuat maksiat, satu orang menyimpang dari jalan Allah, yang tahu ilmu menyimpang dari jalan Allah, ma'asaba bi musibatin illa bi idnillah. Waktu gempa enggak berhenti, berhenti, pagi 5,6, siang 7,2, malam 5,7. Memang dipukul dasar luar biasa. Tidak ada interval waktu, tidak ada tenggang waktu. Sajar terus oleh Allah sampai ini satu. Ini berhenti dengan bergaul dengan Jokowi maksud Allah kembali ke Prabowo. Tadi tadinya antum sudah di jalur yang benar re apa rel yang lurus. Kenapa antum menyimpang? Nah, ini Pak Ma'ruf Amin juga, insya Allah nanti lihat saja ini bukan main ancam bukan orang yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak logika sederhana Bali orang di siang bolong bermaksiat manado biar siang-siang pendeta naik mimbar minum cap tikus maksiat luar biasa daerah-daerah kapir orang mabuk berjudi dan sebagainya kenapa Bali di pinggiran pantai? tidak dihantam tsunami Kok kalau di Padang, di Aceh cepat sekali? Karena mayoritas Muslim. Kenapa Bali, kafir semua di sana yang sudah berjina di pinggiran pantai. Berbuat cabul, Maksiat. Belum datang-datang juga tsunami. Padahal dekatan dengan Lombok. Cuma kena anginnya. Apanya yang membuat ini? Orang yang sudah tahu kebenaran. Lalu pura-pura tidak tahu. Akan lebih cepat dihukum, dihisap oleh Allah mengerti maksud saya? jadi di lombok ini perbuatan siapa? sederhana Tuhan Guru Bajang kembali kepada Prabowo redah itu kenapa gak diaminkan? oh saya paham berarti masih marah maafkanlah tapi kalau ulama sudah pelin pelan begini innalillahi ini baru berhadapan dengan teori teori dakwah Baru berhadapan dengan isi perut. Belum nanti kata Allah, kau genggam pedang sebagai ustaz, kau maju di depan, belah agama Allah. Lari duluan yang model-model begitu. Kalau saya memang sudah putus urat takut saya, kenikmatan dunia yang model bagaimana, yang saya belum merasa. Hidup yang mewah bagaimana, yang saya belum merasa. Orang yang, yang, mungkin yang cebong-cebong yang ibu jokodok ini, yang belum merasa mewah, kemewahan berkali, mau ingin rasa dia. Sama dengan Saifuddin Ibrahim. Masuk agama Kristen mungkin tujuannya hanya mau tur ke Amerika. nggak punya fulus, makanya dengan cara mur. Kalau jadi pendeta kan enak. Diri bimbar begini, minggu pagi cuci mata. Karena ibu-ibu yang datang kebaktian di gereja itu kan bajunya seksi. <laughs> Ada yang pakai baju satu tali, rok shortnya pendek. Pendeta cuci mata dari atas, Kristus sangat mengasihimu. Wah. Tapi kalau di Islam begini ada tirai, pembatas, akhwat, ikhwat, laki, perempuan. Tadi semua tertutup aurat, mengenakan mukena. Menggunakan jilbab, beautiful, cantik. Di Kristen gak, rok pendek, duduk sama-sama istri saya boleh berdekatan dengan istri Pak Ustadz eh, boleh berdekatan duduk dengan Pak Ustadz ya, istri Pak Ustadz boleh berdekatan dengan laki-laki lain duduk dalam gereja begitu lagunya rock and roll, dia goyang memang dia gosok pahanya, enggak apa-apa gosok paha, yang penting umat Kristus buset itu sudah melangkah kepada studi eti. eti. etika nah, begini, jadi kita empat SKS pagi ini ya tinggal dikali Pak Haji, honornya berapa itu saya <laughs> nah, sudah masuk kepada pintu etika tadi pintu logi, logika jadi tidak ada argumen Taurat dan Injil karena yang dipegang oleh Yahudi adalah Talmud kitab suci orang Yahudi adalah Tal Talmud bukan Taurat agama mereka namanya Yudaisme identik dengan suku Yahudi Yudaisme kitabnya Talmud, Kristen bukan Injil. Agamanya Kristen, kitabnya New Testament, Perjanjian Baru. Sedangkan Perjanjian Lama, kutipan adopsi, diadopsi dari kitab-kitab Bani Israel, ditampung ke dalam. Makanya silsilah sejarah dalam Perjanjian Lama tidak dilakukan orang Kristen, termasuk Hitan, Sunat. Sunat, kalau orang Kristen betul-betul percaya kepada Nabi, mereka sunat. Dan setiap tahun mereka merayakan kurban Nabi Isma Ismail. Kristen ini kitabnya penuh ekstremis, apa namanya? Sentimen kuat sekali kepada Nabi Muhammad. Memang mereka benci. Makanya Allah katakan, yang paling keras, latazidana asadanasi adawat amanul yahuda walazina asraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan Mos Mosre. Itu. jadi gak semua juga orang Kristen benci orang Islam gak banyak juga orang Kristen yang simpati dengan Islam contohnya saya dulu mau masuk Islam di bulan Ramadan tahun 2006 sebelum saya masuk Islam di bulan Ramadan itu saya tunggu-tunggu Ustaz ceramah dari pagar, pagar masjid parkir mobil saya, saya dengar cucilah harta kita cucilah harta kita bersihkan harta kita Tak sempat apa harta dibersihkan, Cuci pakai sabun apa? Bersihkan harta kita di bulan Ramadan ini. zakat Oh, saya bilang filsafatnya tinggi sekali ini Ustaz. Begitu dia keluar masyid, saya tanya. Ustaz, kuliah filsafat di mana? Oh, ini Pak Pendeta. Iya, saya mau tanya. Kamu kuliah filsafat di mana? Dibilang nggak, enggak, saya di pesantren dulu. Bukan kuliah pesantren, tahfiz Quran. Cuci harta itu maksudnya apa? Cuci harta itu bersihkan harta. Harta itu artinya yang dari jalan yang tidak ikhlas, yang dari jalan yang tidak baik dibersihkan karena ini bulan kesucian, bulan Ramadan, bulan yang penuh magfirah. Kau bisa datang ke rumah saya? Biar kita dialog. Nggak berani saya ke sana pendeta, ada anjing dia gak berani datang ya sudah, kalau gak pernah datang, saya tanya satu saja Islam itu apa? Islam itu agama sama dengan saya, Islam Pak Pendeta Kristen, sama kita saya bilang, berarti kau Islamnya tidak betul? karena kau menganggap agama kita sama berarti kau tidak betul? Ustadz. saya sudah 8 tahun belajar Al-Quran saya lari dari Irian dan saya bawa semua Al-Quran, ada di kamar saya di toli itu. waktu itu di toli, -toli. Ustadz, agama kamu lebih benar daripada agama saya berarti kau tidak betul menangis dia, baru dia lari dia menangis, dia pergi malu barangkali besok saya cari dia lagi, saya tunggu dia ternyata, Dan bukan Ustadz itu, Ustadz lain lagi apa istilahnya tausiah, sholat berjamaah itu taraweh usia terawih, jadi saya masuk Islam Pak Ustadz, 18 11 Oktober 2006 bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah jadi saya masuk Islam di bulan Ramadan Sahri Ramadan saya dengar-dengar dari pagar masjid sudah Ustadz lain lagi Hah, ini agak ke penjelasannya tidak akurat artinya cuma pendewa, penjelasan secara filitz Masalah-masalah kampung, masalah-masalah etika, moral, rumah tangga, saya tidak tertarik, saya pulang. Saya tunggu yang satu ini, ternyata memang dia SPD, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Dia datang, mesa, saya tanya lagi, apa itu Islam? Duh, maaf pendeta, saya mau cepat pulang ini. Jadi tidak direspon saya. Oh, saya bilang kalau begini, saya tidak bisa berharap penjelasan orang saya belajar sendiri besok satu hari, dua hari, satu minggu saya turun dari mobil saya duduk di teras masjid dia lagi sholat terawih saya tunggu-tunggu begini keluar ibu-ibu, mungkin batal wudhu dia mau ke toilet, saya jaga dia pen toilet Assalamualaikum dia gak jawab ini pak pendeta kan? iya ibu, saya mau tanya dulu boleh enggak saya belum masuk Islam tapi saya masuk ke dalam ikut sama-sama sujud. Gerakannya saya sudah lihat. Dipegang di saya bilang begitu. Dipegang di dengkul sini sujud, Rukuh. Sudah saya lihat dari tadi, saya sudah tahu gerakannya. Tidak bisa, Pak. Harus masuk Islam dulu, Bapak, disunat. Oh, begitu ya? Iya, enggak saya sekarang saya mau ikut. Boleh tidak? Enggak jadi. Sholat terawih waktu itu bubar orang yang ada di toli -tol saya menganggap, itu gila tersebar kabar ada pendeta sudah gila nah inilah yang tersebar di masyarakat sampai hari ini, itu Yahya Waloni itu pendeta gila, jangan percaya asal nah, juga nggak marah, karena mengatakan saya gila, orang-orang gi kalau marah nanti sama-sama jadi apa jadi gila jadi saya bilang, saya biarin biarin Istri saya marah-marah sama saya, eh, hey, gara-gara kau baca-baca Al-Quran, sudah malu kami kata istri saya. Itu orang-orang di pasar di mana-mana sudah cerita-ceritakan kamu itu masuk masjid. Nanti ketua sinode akan datang, datang ke sini beberapa puluh pendeta doakan, taruh tangan di kepala saya, dalam nama Yesus keluarlah roh-roh Islam. <laughs> eh, sampai hari ini kafir nggak keluar roh Islam, malah dia lebih kedalam. Oh, berpikir gereja, ini umur baru 36 tahun, tahun 2006 waktu itu saya. Baru 36 tahun, memang benteng kuatnya generasi gereja yang paling muda. Miliki reputasi, ranking, rektor yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya yang pendetakan pendeta itu. Kalau kehilangan saya, geger -ger gereja, berpikir gereja. Aduh, bagaimana kuliah masuk Islam? Ini mau ganti, goblok semua. Ha? jadi jangan ibu bapak pada termasuk di ustaz-ustaz ini baru dita dikasih makan nasi goreng tadi-tadinya demo Allah wakbar di lapangan kepada penista agama diundang Jokowi makan nasi goreng keluar jadi cebong saya kalau taruh satu triliun di situ untuk ikut yang bacil lebih baik mati lapar mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai itu pendirian seorang Ustadz, makanya yang dipanggil dari kafir itu biasanya orang-orang yang sudah pintar orang cerdas yang sudah nikmat dunia sudah dirasakan kenapa? karena Islam tidak menjanjikanmu dolar Islam menjanjikanmu surga jika nilai dolar tidak mampu membeli surga maka nilai surga mampu menghasilkan dolar caranya ya ayuhalladina amanu unduhulu silmi Perut ini diisi dengan harta yang halal. Dari keringat dakwah. Makanya saya tidak suka pakai kipas angin. Supaya malaikat lihat. Setiap keringat yang jatuh ini Ustaz. Akan ditampung oleh malaikat di sana. Hitung sajalah berapa liter sekali. 12 tahun begini terus. Keringat siang malam ditampung malaikat. Jumpah kita dengan bidadari surga. Ini bidadari-bidadari surga, menurut hadis dan Qur'an, semakin disentuh, semakin mudah. Beda dengan bidadari-bidadari yang di belakang itu semua. Umur 50 tahun sudah keriput, bungkuk, macam-macam lagi, banyak tingkah. Bu, bu, nanti bidadari-bidadari yang dimaksud oleh Al-Quran dan Hadis adalah ibu-ibu yang setia di jalan Allah. Amin. Rajin ke majelis ilmu, rajin datang ke majelis Taklim itulah yang akan menjadi bina dari surga. sudah udahan penjelasan yang singkat ini, ini masih digantung Pak ya. Saya janji ya Ustadz, November saya akan isi lagi di sini ya. Jadi saya baru menjelaskan dari secara etika, estetikanya belum. InsyaAllah, November umur panjang, dari tanggal 12, saya sudah raja kualitembilahan. 13 di masjid yang kemarin, Al-Husna. 14 nanti di Al-Fajar. 15 sudah ada jadwal nanti. 16, 17 di sini dengan adiknya Dr. Mustafa Umar. Jadi saya sampai tujuh hari sudah ada jadwal di sini. Selama saya berdakwah banyak yang minta. Tanggal 20 sampai 29, saya di Kota Medan. Jadi dari Jakarta, saya suami istri akan mendarat pakai mobil pribadi. insyaallah saya akan cari waktu, ahad, jam begini. Kita mulai. Kalau bisa dari jam 8 pagi. Atau enggak, begini ajalah. Ahad subuh. Solat subuh. ya. Boleh juga pagi begini, tapi agak jam 8. Tadi malam saya dengan Pak Haji agak larut malam pulang. Sudah jam 3. Saya mandi, dan saya bilang istri, jangan tidur deh. Kalau tidur kecolongan solat subuh. Ngobrol aja kita. Cerita-cerita kita. Ngobrol sambil dengar-dengar TV, solat yang di Mekah itu, solat Isya. Kami duduk, pas masuk, mandi saya, wudhu, sholat subuh. Dari sholat subuh sudah jam 5 lewat 13 menit. Tolong-tolong, naik dulu di punggung. Jadi saya kalau mau tidur, nggak pakai alat pijat, Pak. Suruh naik istri di batang leher sini, dengan di punggung, tidur. Nah, itu itu. Jadi nggak perlu tukang pijat saya. Nggak perlu ada tukang pijat sana, Isya. bini saya. Hah? Dengan anak, suruh injak di tulang belakang sini, sudah. Kalau sudah bunyi, kerak, ah. Tidur. Tadi dia kasih bangun sudah jam 8.40 menit. Cepat-cepat saya mandi. cepat apa? cepat-cepat saya cuci muka. Saya langsung ke sini. Kami sudah ditunggu oleh Haji Jepry. Sudah ada jamaah di masjid. Nanti kabur ustadz. Insya Allah. Saya dengan Isi Turun. Nah ini waktunya terbatas. Mudah-mudahan nanti kita akan jumpa di bulan November. Umur panjang. Tapi orang kebaiknya, ibu bapak, buku inilah yang menjelaskan semua secara ilmiah kebenaran Islam menurut mantan pendeta bagi jamaah nanti yang berminat silakan nanti di mobil ya, ini masjid masih baru di direnovasi Allah nanti dari hasil buku ini 20 ribu saya akan sumbangkan untuk pembangunan masjid jadi silakan bagi jamaah yang berminat nanti ada di mobil saya sana kalau bisa nanti ada panitia yang angkat dusnya di sana, ada satu dus isinya 50 biji. Panitia nanti beli ke panitia, jangan di masjid ya, di mobil kalau. Di masjid tidak boleh jualan. Di mobil saya biar panitia yang jualkan ada dus yang di tengah itu Ustaz, jamaah beli langsung ke panitia. Berapapun yang laku 20 ribu untuk pembangunan masjid. Biasa ya, kira itu ya, 25.000, ribu. 25.000 ribu. harganya 95 25, 25.000 untuk pembangunan Masjid, saya juga mau beramal untuk supaya saya sehat, berdakwah. Biar Nuril makin takut sama saya. Munafik-munafik ini kalau nggak diberantas, merjale dia di Indonesia. Ini. Ya, Berantas. Tidak usah berharap pertolongan kepada umat, pertolongan kepada makhluk. Mati, dakwah sendiri, mati saja sendiri. Nggak usah berbagai kelompok. Orang mau kerja, silahkan ke kantor. Nggak usah diajak, berjihad. Sendiri berdakwah saya ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan saya bila itaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh